Tepat hari ini tanggal 26 Dimana BBL sudah Berumur satu tahun Masya Allah banget ya happy birthday buat Abang Fatih Mudah-mudahan sehat selalu Mudah-mudahan bahagia terus Dan semoga selalu menjadi Kebanggaan kedua orang tua Menjadi anak yang soleh Menjadi penyemangat dan penguat bagi kedua orang tua Amin mereka lebih abang. Semoga abang tumbuh besar menjadi anak yang soleh dan berbakti untuk Papa dan Bunda. Sehat, pintar, dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Doakan yang terbaik untuk BBL untuk para sahabat. Mudah-mudahan. Banyak doa, doa dan tentunya dukungan yang diberikan untuk Abang Fatih Yuk tulis di kolom komentar untuk doa-doa kalian Mudah-mudahan doa dari kalian semuanya diijabah dan tentunya kembali doa baiknya ke kalian semua yang mendoakan Kemudian juga persahabat ya kita lihat diunggah Ayah Kejora dua jam yang lalu Kita lihat persahabat Masya Allah Abang El Sepertinya dapat hadiah mobil dari Ayah Kejora Masya Allah, dari Aki, ya ini mah hadiahnya Sehat selalu untuk Abang El, doa terbaik selalu diberikan Kita lihat juga nih, kalimat yang ditulis oleh Ayah Kejora. Happy birthday, ganteng, saleh, Masya Allah Ada komentar juga dari Om Kevin Bilujang tepang tahun, ganteng, semoga panjang umur, sehat selalu, amin Begitu banyak doa baik yang diberikan, luar biasa Kita lihat juga, komentar dari akun 8910NF Masya Allah, Selamat Ulang Tahun, Abang Fatih Gateng Semoga panjang umur, sehat, bahagia, ceria, menjadi anak yang saleh Membanggakan Papa, Bunda, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Amin, Masya Allah Kemudian juga persahabat ya Papdan sebelumnya sudah mengucapkan ulang tahun kepada BBL dulu nih persahabat ya Masya Allah Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar yang ke satu tahun ini ucapan selamat ulang tahun dari OPA Masya Allah luar biasa Begitu banyak orang yang sayang kepada BBL Makin bangga dan makin kagum Dan kita lihat juga bersahabat Ada cidukan semalam ternyata ada Kak Sania dan Bapak Jia ya, di rumah Leslar Perhatikan mupengnya BBL Masya Allah ketika Bunda Leslie menyiapkan makanan BBL tertuju langsung ke makanan itu ini mah mau peng banget nih bersahabat, ya, masya Allah. Pokoknya happy banget semalam. Tentunya ada kejutan spesial. Mudah-mudahan ada kabar baik, ya, yang kita dapatkan dari idola kesayangan kita. Dan kita simak juga persahabatan kalimat caption yang ditulis oleh akun Sandal Putih Pilar. Abang tuh, kalau lihat makanan dan pengen makan, pasti pandangan matanya serius banget. Buat yang punya Twitter, bisa ramaikan tagar "Happy Fatih Day". Yo untuk semuanya yang punya akun Twitter Yang belum punya juga harus buat ya bersahabat ya, Kita serentak Terus kita doakan dan support yang terbaik Mudah-mudahan bisa trending hari ini Happy Fatih Day ya, untuk hashtagnya Jangan lupa Semangat terus untuk warga Konoha Kita yakin bahwa kita semuanya kompak dan selalu solid Kita lihat juga nih bersahabat Ya semalam pun Papa Bilar mengunggah sebuah postingan Lagi nonton Avatar nih persahabat ya nggak perlu ke bioskop ini mah kata papa Bilar. Kita lihat juga persahabat ya berikutnya papa B, Bunda Lesti mendapatkan kiriman makanan dari Koruben. Masya Allah baik banget persahabat. Saya selalu untuk Koruben mudah mudahan berkah, barokah rezekinya selalu lancar dan silaturahmi bersama Lestar tetap terjaga dan terjalin dengan baik. Kemudian juga kita lihat di IGsnya Bang Yudi Revan. Bang Yudi telepon mengunggah video bareng Baby L dan ada ucapan-ucapan. Semoga jenakian soleh. Muhammad leslar al fatih bilar amin. Barakallah fi umri. Kata Bang Yudi itu masya Allah. Makin gemes, makin pintar dan Alhamdulillah sudah satu tahunnya Bang L. Hari kebahagiaannya, Baby L dan kita semuanya hari ini. Masya Allah. Kemudian juga persahabat ya, Kak Nurul. Mengunggah video ini nih persahabat ini saat keberangkatannya Oma ke bandara untuk berangkat OTW ke Jepang, persahabatnya. Safe like Ibu Rosmala Dewi dan Kak dia Putri, mudah-mudahan selamat sampai tujuan dan tentunya semoga selalu sehat terus. Amin. Masya Allah. Luar biasa. Kita lihat juga persahabat, ya ada tanggapan dari Kak Nova nih. Kak Nova mengatakan, Bunda Uul, jaket ibu ketinggalan, gak ada yang ngingetin," katanya. Wah, ternyata jaket ibu itu ketinggalan ya Masya Allah Terus-terus doakan yang terbaik saja Mudah-mudahan ada kabar baik Ada kejutan yang kita dapatkan dari Lestlar Family pastinya Kita juga masih menunggu cidukan Hingga kabar terbaru berikutnya Di pagi ini Jangan kemana-mana persahabat Terus ikuti channel Youtube Diva TV Yang akan selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik dan bahagia Dari Lesti dan Rizky Bilar ini dulu informasi di pagi ini bagaimana tanggapan kalian Silahkan berkomentar bagi menu ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh